dan yang umroh ini bukan hanya mukimin aja Mesir, negara Afrika juga ada nih semoga aja penangguhannya ntar dicabut ya. sekarang saya berada di jalur yang menuju hamam atau toilet Abu Jahal Alhamdulillah jemaah ya umroh di hari ini cukup ramai, cukup padat Masya Allah, Allah, dan bertepatan dengan kebijakan pemerintah Saudi yang mencabut penangguhan beberapa negara Muslim di seluruh dunia. Makanya, jamaah umroh cukup ramai seperti ini. Masya Allah, saking senangnya saya jadi belum menyapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? semoga dalam keadaan baik dan selalu diberkahi juga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan alhamdulillah saya sangat senang sekali dengan kondisi jamaah umroh yang cukup banyak ini walaupun belum normal sepenuhnya jika normal di sini itu sangat padat sekali jamaah umrohnya itu. Tapi biasanya saya lewat sini itu Paling jamaah umroh Di jam segini itu Satu atau dua atau tiga ya Tapi ini cukup padat Di hari ini Cukup banyak dan Masya Allah Dan yang umroh ini Bukan hanya mukimin aja ya Dari negara luar juga Banyak sekali Seperti Orang Mesir ya Mesir negara Afrika juga Ada nih dan kabar juga Bangladesh juga udah dibuka eh udah pada kemari ya. Masya Allah dikasih sabil Alhamdulillah dari Bangladesh juga udah ada di sini ya Masya Allah tapi dari negara Indonesia itu masih ditangguhkan ya belum belum bisa ke sini dan orang Indonesia cuma bisa Berdoa aja dulu, semoga aja penangguhannya ntar dicabut ya. Pinsah Allah secepatnya ntar akan banyak lagi orang Indonesia yang umroh ke sini. Masya Allah, dan ini Bukit Marwah. Dan saya ini sedang berada di dekat Bukit Marwah, tapi di luarnya ya. Jalur ke HAMAM Abu Jahal, dan di sini itu dulu pernah ada musibah yang membuat sedih seluruh umat Muslim di seluruh dunia, ya. yaitu jatuhnya kren atau alat berat pada Jumat, 11 September 2015, yang menewaskan lebih dari 100 orang dan mencederai lebih dari 200 orang jemaah haji. Ya. Dan tepatnya kejadiannya itu ada di depan sana, masya Allah. Allah. Dan sekarang saya berada di jalur yang menuju hammam atau toilet Abu Jahal, dan di sini tidak terlalu ramai. Ada beberapa jamaah umroh, masya Allah. Air jam-jam ya, itu yang minum air jam-jam, masya Allah, Allah. Dan jemaah umroh di sini ada beberapa, dan walaupun jemaah umroh tidak terlalu banyak seperti tadi, tapi sudah menggembirakan bagi saya karena sebelumnya di sini itu sangat sepi sekali. Yang ada juga pegawai proyek aja, tidak ada jamaah umrah Dan insya Allah kedepannya akan kembali normal dan di sini akan dipadati oleh jamaah umroh dari seluruh dunia, insya Allah dan kita hanya bisa berdoa aja semoga virus covid-19 ini segera dimusnahkan dari muka bumi karena kita sudah cukup menanggung kerugian dengan adanya covid-19 ini dan insya Allah di tahun ini akan kembali normal seperti sebelum adanya wabah COVID-19. Insya Allah, kita hanya bisa berdoa, dan Allah yang mengabulkan apa yang kita doakan. Insya Allah, dan saya sekarang akan masuk ke lorong atau toilet Hamam Abu Jahal saya akan masuk dan ini adalah sapa marwahnya Masya Allah sangat gelap sekali ya tapi kalau sudah masuk tidak terlalu gelap terang, dan di sini itu tempat beristirahatan pegawai proyek ya biasanya kalau sebelum zuhur itu di sini tuh banyak sekali pegawai proyek yang melalui istirahat tiduran sambil menunggu azan zuhur dan untuk melaksanakan sholat zuhur di sini itu banyak sekali dan sekarang sudah zuhur jadi mereka kembali bekerja lagi. Saya akan menaiki tangga dan sampai di sini saja vlog saya sekarang ini semoga bermanfaat dan jangan lupa uh, dukung saya terus dengan cara like, subscribe, dan komen dan jangan lupa share sebanyak mungkin ya dan selamat beraktivitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.